Masih kembali Buat yang punya lagi keluarga besar Ayo ibu-ibu narai Andai kau merasakan sakit yang kau berikan kepadaku Why don't I <laughs> Lagi mencimai dengan cara apa uh -huh. Mas Hantaran spesial buat Aujie ya, Rena, Mantep, Musika Faksi masing-masing, Nenchi Mei Aujie, Sudah impian cinta, tinggallah puing puingnya Mimpi yang indah tak jadi nyata, terkikis ombak menerpa. Cinta. Salah pada nasibku sendiri karena tak punya emas permata antaran cinta karena tak punya emas permata antaran cinta ni kalau mumpung dia Nginya angin Malam ini Menyapat tubuhku Namun tidak dapat Inginkan panasnya Hatiku ini Say. Cerasi Terhempasnya Sorry. Kewanitaanku ini Dengan sikap Hai Kakak yeah. Iya, kayak cantik nyanyi kan, gak semena-mena Siap eh. ini siap. merlek siapa siap. mendongkan siap, siap. siap, siap, ah. pak Ujan. Telah ku coba meminta kasihmu biar menjadi. janji kita mungkin takdir yang meminta, oh, namun apa daya? jadi kita mungkin takdir yang <tik> <tik> Mama dede ayo ah. Hai pasukan era wijaya hati yeah, untukku genggam kenang y una dorana Banjar, nggak Awegi si gadis gemoy, berambut pirang, gigi berbehel. Ayo. Hanya masih punya pada Hera. Banyar, Benton Banyar! Puntan So